Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 52, 53, 54, 55, 57, dan 58 pada tema 2 kelas 4 Baik kita akan jawab Sekarang kita akan menjawab di halaman 52 Nah sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini, diskusikan hasilnya dengan teman di sebelahmu. Kegiatan yang pertama adalah menjemur ikan. Energi yang digunakan yaitu energi matahari. Perubahan yang terjadi adalah energi matahari menjadi energi panas. Berikutnya yang kedua, kegiatan menyeterika. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Kemudian perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Soal yang ketiga Kegiatan ketiga Bermain layang-layang Energi angin Energi angin menjadi energi gerak Yang keempat Membakar ikan Energi kimia Energi kimia menjadi energi panas Berikutnya di halaman 53 Nomor 5 Kegiatannya adalah Menjemur baju Energi yang digunakan Energi matahari, perubahannya, energi matahari menjadi energi panas. Berikutnya kegiatan keenam, kincir angin. Energi yang digunakan adalah energi angin, energi angin menjadi energi gerak. Kegiatan ketujuh, lampu, atau menyalakan lampu. Energi yang digunakan adalah energi listrik, energi listrik menjadi energi cahaya. Sekarang di halaman 53, ubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api. Apa yang terjadi? Tuliskan pada kolom berikut. Jika menjauh, putaran kertas spiral akan melambat. Sekarang kita akan menuliskan laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya adalah percobaan perubahan energi. Tujuan percobaan mengetahui perubahan energi. Alat-alat yang digunakan: selembar kertas, gunting, benang, lilin, pemantik api. <tuh> Langkah kerjanya: pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Lubangi salah satu ujung kertas, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Lima, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Enam, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api, jaga jarak supaya tidak terbakar. Hasil percobaan, kertas spiral berputar ketika didekatkan dengan lilin. Kesimpulan, energi panas dapat merubah menjadi energi gerak. Sekarang di halaman 55, kita akan jawab, ketika melakukan percobaan, Kadang berhasil, kadang gagal Bagaimana dengan percobaanmu kali ini? Apakah kamu berhasil? Tuliskan perasaanmu Percobaan saya kali ini berhasil Saya sangat senang karena berhasil melakukan percobaan Selain itu juga, saya mendapat ilmu baru Berikutnya, halaman 57 kita akan jawab bersama Perhatikan contoh berikut Sumber daya alam kunyit Pemanfaatan bambu Bumbu Nasi kuning Jamu Tempat dipasarkan di pasar, dan supermarket. Sumber daya yang kedua adalah emas, pemanfaatannya adalah untuk perhiasan, tempat dipasarkannya di toko emas. Kemudian sumber daya alam yang ketiga, yaitu padi, pemanfaatannya adalah bisa digunakan menjadi nasi atau tepung, tempat dipasarkannya pasar, mall, minimarket. Kemudian tebu, dimanfaatkan sebagai gula, Tempat dipasarkannya pasar, mall, minimarket Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya Sebagai rasa syukur kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi Sekarang kita akan menjawab di halaman 57 ayo renungkan Apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Baik, kita akan jawab satu persatu dari pertanyaan yang paling atas Yang dapat kita simpulkan, belajar bekerja sama dan membuat kipas kertas Hal baik apa yang dapat kamu pelajari hari ini, membantu orang tua, belajar menghargai sesama orang Hal apa yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Tidak, tidak ada ya Nah berikutnya, di halaman 50, 57, kerjasama dengan orang tua Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikan tanda centang apabila kamu melakukannya. Baik, kegiatan yang pertama adalah matikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Setiap Senin, apakah kamu melakukannya? Maaf. Kita centang, kemudian Selasa juga dilakukan. Centang, centang, centang, centang centang matikan keran ketika menggosok gigi Iya berarti kita centang setiap hari kita lakukan kemudian matikan TV setelah menonton Iya setiap hari kita lakukan berikutnya ya kegiatan keempat berjalan atau naik sepeda ke sekolah ini centang karena sekolah kita dekat dari rumah jadi kita berjalan kaki kalau minggu kan kita tidak masuk nih, jadi kita tidak centang aja biarkan kosong ya kemudian bermain di luar dengan teman daripada menonton tv terlalu lama hmm, betul ya karena kita masih sd jadi kita bermain dengan teman daripada menonton tv karena itu lebih mengasyikkan Kemudian menggunakan air secukupnya, iya. Kita centang semuanya ya. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini adik-adik. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih untuk nanti kita akan bahas di halaman 59, 60, 61 sampai dengan 67. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like video ini. Serta nyalakan tanda loncengnya Baik sekedar bercerita adik-adik Saya ini kan sedang banyak kegiatan Jadi mohon maaf jika agak telat mengupload video ini Karena kegiatan di sekolah banyak sekali kemudian, kemudian kegiatan di rumah juga banyak sekali Selain saya mengajar anak, -anak SD Saya juga memberikan uh, pengetahuan kepada guru-guru yang sedang melaksanakan sekolah atau kuliah Untuk mendapatkan sertifikasi pendidiknya Oke adik-adik itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh